ini guys, cara kasih background di jet pair oke, masuk ini kan masih manual ya klik klik icon setting sini. terus pilih antar muka terus pilih ini, latar belakang, custom pilih foto terserah mau foto yang mana lah pokoknya udah, selesai kita ya Tak tolong, gak mungkin. Oh, kan? Don kan, guys? Hmm. Simpel kan? Hmm. Jika <tuh> agan ingin berganti, ya cukup klik settingan. Antam muka, klik gambar. Serah, gambar mana aja? Gak ngaruh kok. Lihat ya Saya outkan dulu nih Tuh Oh beda kan hmm. Keren enggak Keren lah masa enggak <laughs> Semoga bermanfaat ya guys